Bukan saja penwisata adat yang bisa kamu nikmati saat ke Toraja Namun ada surga lain yang tersembunyi di sana yang bernama Bukit Olon. Bukit ini memiliki pemandangan indah layaknya sebuah bukit yang juga ada di daerah bernama yang sama di Swiss lho. Kali ini Bang Yos, Kapolsek Sanggalangi bersama tim Trail, Bores Toraja Utara menjajal daerah yang terletak di desa Buakayu kecamatan Bongga Karadeng yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai petani jagung yang mana jagung jadi bahan makanan pokok bagi masyarakat di sana guys Masyarakat di Bukit Kolon ini masih sangat awam dengan pengelolaan wisata yang memadai. Tidak ada pilihan menu makanan yang bisa bebas kamu beli di sana. Jadi sebaiknya kamu membawa bekal makanan dari rumah untuk mengganjal perut setelah melakukan perjalanan dan aktivitas di sini guys. Jika ingin berlama-lama menikmati keindahan alam di Bukit Olon kamu bisa berkemah dan menginap di sini. Persiapkan saja peralatan seperti tenda dan bekal untuk makan. Lalu jangan lupa untuk meminta izin dan melapor kepada masyarakat sekitar jika ingin menginap di sana. Nah, bagi teman-teman sekalian. Jika kamu ingin melihat hijaunya lembah dan rerumputan di sepanjang mata, kita akan merasa seperti di suatu tempat yang bukan di Indonesia. Karena keajaiban dan keindahan yang disukukan dan itu ada di puncak olon.